Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Creative Media YouTube channel. Seperti biasa bareng saya Abdul Ghani Bagas Al Jailani dan saya Ajiul Ramadan, Ketua Takmir Masjid Al ikhlas Wih, pertama-tama kita mau ngucapin doa, maaf banyak ramadan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Akhirnya ya. kita loh ketemu lagi sama bulan ramadan di ya, alam ini. Jadi buat teman-teman juga buat saya buat kita dua, mm -hmm. semoga ibadahnya nanti tetap. Selesai ya, mm -hmm. dari, dari awal Ramadan sampai nanti Idul Fitri, walaupun Amin. kita juga lagi kena apa namanya kena situasi. Karena pandemik, pandemik dari seluruh COVID dunia, COVID-19, COVID dan harapannya juga ini tuh nggak mengganggu ibadah kalian ya. Mm -hmm. Jadi bukan, yang puasa tetap puasa, yang kerja ya tetap kerja, kerja. pokoknya tetap semangat, dan harus tetap lanjutin apa iya. yang sudah kita perjuangkan. Jadi bukan alasan nih pandemik dari COVID-19 ini buat bermalas-malasan. Mm -hmm. Nah, yang mau bahas uh, yang mau bahas <laughs> yang mau kita bahas kali ini itu uh, pekalongan people ramadan kit wah ini yang sering dilakukan orang-orang pekalongan hmm. di bulan ramadan yeah. ya terutama di pekalongan sekitarnya ya yeah. hmm. yang pertama langsung aja nih ada takjil hantar kalau di pekalongan tuh biasanya anak-anak muda anak-anak hmm. muda yang anak-anak dari kecil sampai yang agak tua, <laughs> <laughs> agak, tua <-an laughs> agak, dikit. agak tua itu biasa berburu takjil kalau nggak di masjid-masjid, kalau nggak di tempat keramaian, biasanya iya. banyak tuh yang bagi takjil. Ini kan salah satu bukti bahwa bulan Ramadhan itu penuh berkah hmm. sebenarnya. Jadi buat yang pemburu takjil ini, dia lebih ke tempat-tempat ibadah, hmm. kan? atau nggak ke jalan-jalan buat nyari takjil ini. Biasanya ngabuburit ya? Ah ngabuburit ngabuburit, maksudnya ngabuburit. <laughs> biasanya kalau di Pekalang tuh ada tuh di lapangan Mataram, nah, di lapangan Mataram, di lapangan Cetayu, Cetayu, Cetayu. <laughs> Cetayu Biasanya kalau di masjid tuh paling masjid bambu itu ya, yeah. yang dekat monumen, kalau di hmm. monumen ya. Itu biasa, kostumnya ya, kayak gini, baju koko, sarung, sendal jepit kulit, banyak pekalangan banget lah. Iya, yeah, sendal jepit yang punya potensi buat hilang, <laughs> kegulangan. <laughs> Terus yang kedua ada apa lagi nih? Ada keong Kroco, oh. Ini makanan dari khas Pekalongan. Hmm. Biasanya kalau keong Kroco itu kalau nggak kalau bahasa uh, daerah lain tuh nyebutnya tutut ya. Tutut. Keong sawah itu. Nah, itu kalau di sini gimana tuh? Siapa? Kalau di sini itu kan dia digukus terus dimasak kayak botok, kayak Borto, borto ya. Botok iya. Jadi pakai ada kelapa-kelapanya. Ada ya. kelapa-kelapanya. Beda sama daerah lain. Biasanya kalau daerah lain tuh dimasak pakai kecap. Kalau nggak dibikin sate. Kalau di sini hmm. bikin Borto itu kalau kalau kalian belum pernah nyobain itu coba dulu, itu rasanya enak banget, lebih enak daripada es orang Prancis oh, hmm. itu paling enak setelah buka puasa, terus kita buat semilam sambil nonton TV nunggu sholat taraweh buka puasa dur buka puasa mahir, buka. bukan dur ya. kalau okay. puasa dur itu kita setengah-setengah, namanya beribadah jangan setengah-setengah lama <laughs> oke siap tuh beribadah jangan setengah setengah, Aci 2020 yeah. Terus yang ketiga ada perang sarung. Wah, ini jadi, perang sarung. Jadi, sarung ini kalau di Pekalongan mungkin di daerah-daerah lain juga ya. Kalau di daerah lain misalnya, juga. Biasanya anak kecil loh ya kalau yang udah tua masih main perang sarung hmm. terlalu anjir. Ini selain dipakai buat pribadi, buat nutupin aurat lah hmm. istilahnya, juga bisa dipakai buat senjata. Senjata. Itu biasanya kalau anak-anak kecil itu setelah sholat raweh hmm. atau atau enggak jalan-jalan di pagi hari, jadi hmm. mereka lepasin sarung, hmm. dibikin satu kayak sabetan itu. <laughs> tauran orang rekannya, tauran tapi tauran itu tauran cuma main-main, main-main tauran memperbutkan wilayah, memperbutkan <guluh> negara <rekan. guluh> atau enggak, enggak, enggak enggak enggak enggak sampai kayak gitu. Terus selanjutnya ada apa lagi nih? Ada tongtong -tong pre, tong, -tong, pre. tong, -tong pre itu apa tuh kalau orang lain, nah, lain nggak tahu. Tong, tong pre itu buat bangunin orang tahu istilah orang pekalongan, ya, tong -tong ya istilah orang-orang pekalongan. Nah kalau ini tong, -tong pre ini biasanya nggak cuma anak kecil sekarang, hmm. tapi sampai ke pria-pria uh, dewasa yang pria, sehat, pria-pria dewasa pria dewasa dewasa sehat. sehat, pria dewasa sehat. Tapi kalau di Pekalongan ini sedikit ada inovasi baru. Enggak cuma kalau dulu pakainya cuma kendongan. Kan hmm, kalau sekarang kan pakai gerambe. Oh sekarang, oh, iya. Makin makin inovatif. Ya? Makin inovatif. Jadi nggak bosen buat dengerin tong-tong pren. -tong di malah nungguin. Ya? Malah nungguin. Kadang ada yang bela-belain nggak tidur, cuma buat hmm. ngumpul. Terus kita keliling kampung oh. komplek. Sebenarnya. Ah, pahlawan tanpa tanda jasa juga ya? iya di bulan puasa tapi buat iya. bangunin orang sahur itu orang-orang yang kalau bangunnya siang mungkin hmm. jangan dihujat ya itu buat uh, tonton preh malamnya <tuk> jadi setiap kali ada orang yang bangun siang itu jangan dihujat ya itu malas tapi dia cuma terlambat tidur teman-teman kalau ini seorang pembelaan bagi orang yang bangun <tuk> siang <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nah, nah, nah, kan tadi udah bilang walaupun kita bulan puasa terus lagi <tuk> nah. kenapa <tuk> pandemi ini juga Nah, kita harus tetap semangat, tetap, tetap, semangat, tetap, semangat, tetap jangan semangat semangat bermalas-malasan, iya jangan-jangan bermalas-malasan. Oh. Ya. Terus tuh, selanjutnya ada, nah ini tuh sebenarnya hmm. kebiasaannya nggak hmm. nggak bagus ya, hmm. nggak bagus. Tapi kalau di Kalongan itu entah kenapa tiap bulan puasa ya, tiap sore itu ngeburit banyak anak-anak hmm. muda terutama yang ton balapan liar. Hmm, itu, itu padahal nggak ada bedanya loh. Iya. Itu hobi yang mungkin jadi udaya akhirnya <laughs> yeah. Di bulan puasa dimanfaatkan buat uh, palap liar Terus yeah. nonton-nonton palap liar ini kan cukup negatif juga Cuma negatif itu gak ada Daripada itu kan mending ikut-ikut orang hmm. Kan banyak tuh Tadarus uh, Tadarus, kalau enggak yang bagi-bagi takjil lebih Bagi-bagi takjil kan bagi ta lebih berfaedah gitu hmm, lebih, berfaedah, lebih bermanfaat, apalagi di saat Covid-19 ini ah, saat covid melanda masa mau balap liar nanti kan mati apa ketakutan buat kematian takut jatuh sama takut Covid iya jadi <tuk> gitu Paling cari aman aja harus aja kalau nggak di masjid di rumah itu malah menambah pahala bagus bagus ini mending daripada nonton balapan liar, iya, minta hmm. taruh oh. ini tanda harus ya, Acik <tuk> belum puluh, ya. saya cujak sekali kali ini, karena memang ini cukup berpengaruh ya? iya, berpengaruh, berpengaruh, kan? berpengaruh, ya. berpengaruh, pengaruh penampilan itu memang ini biasanya cuma pakai kaos, pakai jaket, pakai ya. celana sekarang pakai sarung atau cukup terus kalau buat Mas Haji sendiri apa sih arti bulan Ramadhan, kalau buat Mas Haji sendiri? buat saya, bulan Ramadan itu bulan yang suci karena bulan suci Ramadhan <tuk> <tuk> <tuk> iya. <tuk> Nah, kalau misalkan apa namanya pendapat saya berarti ya bulan Ramadan ini satu kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa itu teman-teman. Jadi cobalah oh. manfaatkan sebaik mungkin. Kalau misalkan kita nggak memanfaatkan, nanti ada penyesalan setelah. Lebaran tuh wah kok oh. bulan puasa saya malah nonton telabang <tuk> setelah bulan puasa saya nggak makan kerucut. <tuk> setelah bulan puasa enggak berprasar kurang juga akhirnya <tuk> momen yang terlewatkan itu teman-teman. Tuh dengerin tuh kata Mas Haji seorang kuat takmir gitu takmir tadi kalau bulan puasa itu kesempatan buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kalau yang hobinya nonton BO per analisis <tuk> <tuk> KKN-nya. KKN-nya ini stop dulu stop deh. dulu. Stop dulu mending ada aja. Perbanyak hmm. um, aktivitas yang positif. Eh, contohnya, contohnya positif kayak, corona enggak, enggak, enggak, enggak itu itu negatif sebenarnya. <laughs> negatif yang tertutup positif. Pusing <laughs> <Bisa>, kan <laughs> akhirnya nah, kalau aktivitas positif positif di sini itu kan kayak tadaruh. Hmm. Berkumpul sama keluarga terus uh, apa namanya? Enggak nonton yang aneh-aneh. Ane. Saling bantulah kalau hmm. di sini tuh uh, di Ramadan itu namanya bulan yang penuh kesempatan kita buat beribadah seperti iya. karena pahala juga dilipat gandakan terus keberkahan ada di mana hmm. bahkan eh, apalagi ada malam Lailatul Qadar kan Wah, itu momen Saat, yang sangat pas sekali. Kan tuh hmm, malam-malam yang cuma ada di bulan puasa nah, gitu Bulan loh. puasa. Bulan-bulan itu enggak ada main ini buat kita semua lah, buat saya Mas Haji, buat yang nonton, buat semuanya, buat semua kru, kameramen, soundman itu kesempatan buat beribadah di bulan puasa ini. Karena ada yang bilang kan bulan ramadan ini bulannya buat penghapusan dosa, juga dosa-dosa yang pernah kita lakuin selama ini biar dilunturin lah. ya kira saya tulang diberi yang baik-baik. ya Jadi itu dulu ya buat uh, yeah. pekalongan people ramadhan starter kit yang kita sampaikan barusan. Mm -hmm. Terus sekali lagi selamat, selamat menjalankan ilang, ilang, ibadah, puasa ya bagi yang menjalankan. Mm -hmm. Terus tetap jaga kedamaian, jaga kerukunan, terus juga jaga kesehatan ya. Yeah. Terus diminta buat kalian tetap saling bantu membantu buat ngadapin wabah covid 19 ini. Yeah. Jangan banyak ngumpul kalau emang disuruh pemerintah jangan ngumpul ya jangan ngumpul kita nurut biar segera, uh, wabah ini segera, segera berakhir. Ya. Oke, itu aja. Jangan lupa buat subscribe, nyalain loncengnya, share ke semua video, share ke semua sosial media kalian, like video ini dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.